Mengutip dari ramalan Serat Sabdo Palon Noyo Genggong, di mana di dalam Serat Sabdo Palon Noyo Genggong ada satu bait yang mengatakan bahwasanya Paduko Sang Noto atau Paduka yang Menata, di mana itu tercantum di dalam Serat Sabdo Palon Noyo Genggong sebelum kepergiannya meninggalkan dunia ini di mana sosok Sabdo Palon Genggong ini merupakan leluhur yang ada di Pulau Jawa ini dan terkenal dengan sebutan Dedengkote Tanah Jawa atau akarnya dari makhluk-makhluk Tanah Jawa. Dimana Sabdo Palonoyo Noyo Genggong ini memang dia tidak suka berkelahi. Dia Memang hanya memberikan perintah Karena status dia sebagai pak lurah Di bangsa kalangan jin atau demit Atau bangsa halus Dimana Sabda Palonoya Genggong ini Pernah merasakan kekecewaan kepada momoannya yang dahulu Dan sebelum kepergiannya Dia menyebutkan bahwasanya Padukalah yang akan menata Paduk Sang noto Dan kata paduk Sang noto di dalam serat Sabdo Palon ini Ini ditujukan kepada momongannya berikutnya Bukan momongan yang lawas ya, bukan momongan yang sudah selesai Tetapi momongan yang akan terpilih selanjutnya Momongan barunya di mana momongan selanjutnya itu banyak orang menyebutnya dengan sebutan Satrio Piningit yang akan menjadi Ratu Adil. Jadi kata Sang Paduko atau kata Paduko Sang Noto atau Paduka yang menata itu ditujukan kepada Ratu Adil itu sendiri sebagai momongan baru kaki Sabdo Palon di mana sang Ratu Adil akan membangun negara kembali atau Noto Negoro, kalau di bahasa Indonesia kan Nata Negara. Di mana sang Ratu Adil akan menata negara, Nata Negara di zaman baru, zaman keemasan Nusantara. Dan di mana sang Ratu Adil akan didampingi. Oleh abdi dalam setianya Yaitu Kaki Sabdo Palon Noyo Genggong Dimana Kaki Sabdo Palon Noyo Genggong ini Selalu berusaha Berbuat yang terbaik Untuk tuannya Dan tidak lupa juga bahwasanya Sang Benggol Judi Juga akan ikut campur Urusan dalam Hal negeri Karena Sang Benggol Judi mendapat kedudukan yang cukup tinggi di dalam kerajaan. Jadi sang ratu adil itu juga akan didampingi oleh punggawa-punggawanya dan pasukan-pasukannya. Jadi ratu adil tidak pernah sendirian. Dan kata paduka sang nata ini, ini ditujukan kepada sang ratu adil sebagai perbuatan atau kegiatan sang ratu adil untuk menata negara kembali dari nol, mulai dari nol. Dan ratu adil akan menata dari hal-hal terkecil sampai hal-hal yang besar. Hal-hal yang terkecil itu contohnya contohnya ya berusaha membangun rumah-rumah kecil untuk rakyatnya, membangun desa, memberitahu cara untuk jual beli dan nanti membuat mata uang seperti apa dan masih banyak lainnya itu adalah tugas sang ratu adil dimana pastinya sang ratu adil ini sudah memiliki bekal yang cukup untuk menjadikan dia sosok sang nata negara atau noto negoro dimana sang ratu adil ini nantinya akan menguasai seperdelapan bumi walaupun bagian-bagian bumi yang lainnya nanti akan dikuasai oleh pihak lain tetapi sang ratu adil akan menguasai seperdelapan bumi dan sang ratu adil ini sendiri akan menjadi tokoh utama di zaman itu karena sang ratu adil ini sendiri yang akan didamba dambakan dan dielu-elukan di zaman itu. Semoga Sang Ratu Adil lekas muncul dan semoga zaman segera berakhir dan berlalu zaman kegelapan ini dan segera muncul zaman baru, zaman keemasan nusantara. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kamu. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton.